Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi kita di siap-siap Ramadan dan di episode hari ini seperti biasa kita akan belajar surat-surat pendek, surat-surat yang saya yakin rasanya jadi andalan hafalan teman-teman setiap kali sholat. Abiku, ya. Hari ini belajar soal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu rasanya surat paling ngetop nih. Betul. Bahkan memang ada anjuran untuk sering-sering membaca itu. Oh gitu. Jadi enggak apa-apa rasanya setiap Bukan, sholat tidak itu apa -apa, selalu jadi. Baik. baik. Ada seorang sahabat Nabi berkata, "Saya kalau salat itu Bukanya baca, qulhuallahu Bagus. Allah juga senang kalau dibaca eh, surah itu. Surah ini, eh, kata Nabi dalam hadis lain. Siapakah diantara kalian yang ingin membaca seluruh Al-Quran dalam semalam? Hmm. Eh, bagaimana bisa itu, wahai Nabi? Bila bacalah qulhuallahu tiga kali. Membaca qulhuallahu tiga kali? Jadi itu senilai dengan membaca seluruh Al-Quran. Oh, itu bagi Masya yang Allah. maknanya. Hmm. Karena itu Qulhuallahu ahad dinamai Sepertiga Al-Quran hmm. Mengapa sepertiga Al-Quran Ajaran Islam itu Ada akidah, kepercayaan Ada syariah Pengamalan hukum, ada akhlak hmm. Di saat ikhlas ini Akidah, kepercayaan Puncak kepercayaan Tidak diterima Keberagamaan muslim Seseorang, kalau dia tidak percaya Kandungan Qulhuallahu karenanya dia dibilang sepert, uh, sepertiga, sepertiga Al-Qur'an. Ah, jadi kalau baca tiga kali, senilai. Asal ah. paham maknanya. Ah, asal, saya kira bukan cuma paham ya. Menghayati. Mem menghayati. Ah. Maka kita mau meng menghayati uh, surah Al-Ikhlas. Ah. Kulhuwallah wahad. ahad. Kul. Ah. Katakanlah Nabi Muhammad SAW. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah. Itu ayat pertama. Ah. Oke. Okay. Mari kita lihat supaya jelas maknanya. Itu Nabi Muhammad. Wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga, sampai lebih kurang sepuluh wahyu yang diterimanya tidak pernah menyebut Allah. Hmm. Selalu yang disebut ini, Tuhan, Tuhan, ikhlas, bisnirok, Tuhan. Eh, kaum muslim bertanya, "Ini Tuhan, kamu tuh bagaimana? Apa dari Mars, dari Perak, dari ini?" Maka turun suratul ikhlas menjelaskan siapa. Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan yang diajarkan oleh Islam. Hmm. Katakanlah Wakil Nabi Muhammad menjawab pertanyaan mereka hmm. Wah dia itu Maha Esa Allah, Maha, Maha Esa, Esa. Itu. itu yang pertama. Allah tumpuan harapan Semua makhluk. Ayat kedua Tapi eh, eh, ay, ay, ay, ay, mau sebelum kita Sampai ketumpuan harapan Mari kita menganalisa lebih jauh Ahad Ahad disitu diterimakan Maha Esa, Maha Esa. Kalau api berkata satu, maka bisa terbayang ada dua, hmm. ada tiga. Hmm. Tapi kalau api berkata esa, tidak terbayang ada dua, tidak terbayang ada tiga, dan tidak terbayang tidak ada. Kalau kita, kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak seorang pun yang datang, tidak ada yang datang. Hmm. ya. Hanya seorang yang datang. Satu. Satu orang datang, bisa dua, bisa tiga. Hmm. Nah, ini, ahad. dia itu Maha Esa. Keesaannya ini terdiri dari tiga hal: Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, Oke. Esa dalam zatnya. Dia tidak terdiri dari unsur-unsur. Kalau Abi berkata jam tangan ini satu, ya ada unsurnya enggak? Oh, ya. Ada jarumnya, ada, ada mesinnya, ada baterainya mungkin. esah. Tidak terdiri dari unsur-unsur. Sifatnya. Memang ada sifatnya yang kita beri nama sama dengan sifat manusia. Kasih, tetapi kasihnya beda dengan kasih makhluk. Dia kuasa. Kuasanya beda dengan kuasa makhluk. Perbuatannya juga. Tidak ada sesuatu yang terjadi ini kecuali atas izinnya dan atas kekuatan yang dianugerahkan Allah bagi perantara yang menciptakannya. Itu arti dia ma'a isa. Eh Kita lihat lebih jauh. Tadi somat. Ya. Somat itu punya dua makna yang populer. Yang pertama berarti tumpuan harapan. Hmm. Yang kedua berarti sesuatu yang sangat padat. Tanpa pori-pori. Hmm. Nah, Kita lihat Allah tumpuan harapan. Itu sebabnya kata eh, para pakar tidak mungkin dalam perjalanan hidup manusia ini seseorang tidak pernah berdoa karena apa tidak semua keinginannya bisa terpenuhi padahal dia butuh boleh jadi dia pergi pada si A tidak mampu si B tidak mampu si C tidak mampu kemana dia akhirnya Allah dia tumpuan harapan nah, dan eh, dia artikan juga tidak berpori-pori. Hmm. Kalau dia tidak berpori-pori, dia makan. Tidak Tidak ada yang bisa masuk. Dia berkeringat. Dia beranak. Hmm. Tapi ada itu ayat ketiganya itu, Bi? Ah, itu ayat ketiganya. Lamialit walamilat, tidak ah, tak, beranak ah, dan tidak beranak. Itu penjelasan lebih jauh kalau kita artikan somat tidak berpori-pori. Hmm. Ya, Pak. Karena hmm. dia tidak berpori-pori, jadi... Nah, itu sebabnya setelah menjelaskan ilam jali, kufuan ahad, kufuan itu yang serupa dengannya. ada ayat yang lain yang lebih jelas, laisa kamislihi kalau kita terjemahkan secara harfiah tidak ada seperti sepertinya. Hmm. jangankan sepertinya, seperti sepertinya saja tidak ada. Hmm. sehingga semua yang terbetik di dalam benak. Walau dalam bentuk imajinasi tentang Tuhan, maka Tuhan berbeda dengan itu. Karena itu, jangan bahas tentang Tuhan. Salah satu makna Allah terambil dari kata alihah, membingungkan. Ada ingin bahas tentang Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Bingung kita. Atau mengagumkan Kenapa mengagumkan? Semua ciptaannya mengagumkan. Sayang, kekaguman kita itu tereduksi karena sering kita lihat. Kalau kita lihat eh, eh, apa namanya ada sesuatu yang dari atas jatuh ke bawah, kita tidak kagum. Tapi kalau dari bawah ke atas, kita kagum. Hmm. Sebenarnya sama-sama saja itu. Hanya ini tereduksi. Hmm. Nah. Sering kita saksikan. Karena sudah kita, biasa. Nah, nah, nah. Hmm. Surah ini banyak namanya, yang paling populer surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamai surat itu, Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya mengeluarkan sesuatu yang bukan substansinya. Hmm. <tuh> kita ambil eh, contoh, eh, kita hendaknya eh, beribadah demi karena Allah. Kalau ada sesuatu, tujuan selain dari Allah, itu ikhlas atau tidak? Hmm. Kita harus keluarkan itu. Hmm. Ah, Di sini surah ini mengeluarkan segala sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dia ahad. Dia tumpuan semua harapan. Ah, dan tumpuan punya harapan. tumpuan harapan. Tidak ada yang seperti-sepertinya. Karena dia menyingkirkan segala sesuatu selain substansi Tuhan. Maka dia dinamai surah al-ikhlas. Ada juga yang menamainya suratul ifrad Ifrad juga artinya Mengesahkan Tuhan surati tauhid nah, eh, Sekarang begini Setelah seseorang menghayati Makna ini Dia hendaknya Berusaha meneradani Tuhan Sesuai kemampuannya Sebagai makhluk nah, Bagaimana kita meneradani ahad itu Berusahalah Menyatukan semua potensi dan daya Anda dalam segala kegiatan Anda. Kita punya daya apa? Daya fikir, daya fisik, daya kalbu, daya hidup. Satukan itu. Jangan sampai kepribadianmu terpecah. Jangan sampai pikiranmu berbeda dengan kalbumu. Dan jadilah somat. Jadilah tumpuan harapan manusia. Orang-orang yang menghayati ini dan mengamalkan ini itu sangat luar biasa. Hmm. Itu itu makna dari surat al ikhlas. Terima kasih Abiko. Mudah-mudahan teman-teman sudah uh, mendapatkan uh, sedikit manfaat dari makna yang kita pelajari dari surah al ikhlas. Jadi kalau sholat baca kulhu allah sudah lebih mantap, lebih khusyuk sholatnya. Insya Amin, insya Allah. Terima kasih Abiko. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Hmm.